Halo sahabat minstan, jumpa lagi hari ini adalah hari ke-16 perjumpaan kita ya sahabat minstan Hari ini saya mau cobain indomie rasa soto banjar rimau kuit khas Kalimantan Selatan ya sahabat minstan Yuk kita langsung aja bikin Oke, sahabat minstan, nya sudah selesai kita bikin. Saatnya kita cobain ya sahabat minstan. Ini Indomie rasa soto Banjar limau kuit ya sahabat minstan. Ini khasnya Kalimantan Selatan ya sahabat minstan. Kita cobain dulu ya sahabat minstan. Bismillah. Rasa sotonya berasa sahabat minstan Hmm, hmm. Ini nikmat sekali sahabat instan. Seperti makan soto beneran sahabat minstan Hmm Oke sahabat minstan segitu dulu ya perjumpaan kita hari ini Jangan lupa subscribe ya sahabat minstan biar kita bisa ketemu lagi besok Oke sahabat minstan kita lanjut makan lagi ya Dadah